Agar tetap diberikan semangat untuk bisa menjalani satu persatu badai permasalahan kehidupan hari ini. Dan bisa kita selesaikan dengan baik. Dengan tidak salah langkah. Dan dengan tidak gali lubang tutup lubang lagi. Siapa hari ini yang masih terus gali lubang tutup lubang? Hanya untuk mempertahankan yang namanya nama baik. Ya juga ya nama baik kita itu sudah kita bangun puluhan tahun. Namun hari ini hancur lebur seperti bubur karena disebar data sama yang namanya aplikasi pinjol ilegal. Ya, hari ini banyak yang sedang merasa malu dan panik setelah diancam akan disebar data, setelah merasakan yang namanya disebar data. Kenapa harus panik dan kenapa kalian harus merasa malu? Karena foto kita Bang sudah diedit-edit, terus dikasih caption yang cukup kurang ajar, katanya kita ini maling melarikan uang perusahaan dengan tuduhan dan fitnah-fitnah keji, ya kan? Padahal utang kita tuh nggak seberapa. Palingan ya, kalau untuk di aplikasi-aplikasi pinjol ya, ya di angka 2 juta lah kalau untuk di tahap awal. Namun hari ini memang belum punya kemampuan untuk melakukan pembayaran. Dan hari ini apa sih jaminan kalian? Selain dari KTP dan data-data pribadi yang kalian berikan, selain dari kontak foto, file, dan video yang ada di handphone kalian, ya, yang terakhir adalah harga diri dan nama baik kita Hari ini sudah terjamin dan tergadaikan Habis semuanya di aplikasi pinjol ilegal Hari ini banyak yang sudah menjual ini itu segala macam Menggadaikan barang ini itu segala macam Namun hutang aplikasi pinjolnya tak kunjung selesai Malahan bertambah ya kan Dari segi denda dan bunga masih terus berjalan Aplikasi pinjol yang kalian pinjam akan terus uh, memberikan biaya denda dan bunga jadi apapun hari ini yang sedang kalian hadapi Aku pengen mengajak dan mengingatkan Untuk stop gali lubang tutup lubang Apapun hari ini situasi dan kondisi yang sedang kalian hadapi Berhentilah untuk gali lubang tutup lubang Ingat setiap aplikasi pinjol yang kalian berhasil pinjam Jelas sudah pasti ada biaya platform Ada biaya denda dan bunga kalau kalian terlambat Biaya ini itu segala macam Ditambah lagi biaya penagihan banyak banget Biaya-biaya yang harus kita bayarkan ketika kita menjadikan gali lubang tutup lubang itu Sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah yang lama Jadi bang apa yang harus kita lakukan Ya Kalau seandainya kita berada di posisi seperti ini Bertahanlah dengan situasi dan kondisi apapun hari ini Kalau memang kalian mendapatkan teror dan intimidasi tidak usah dibaca pesan WA nya Kalau memang itu mendatangkan mudorot yang lebih banyak ke dalam diri kalian Ya, kalau memang mereka hanya mencaci maki kalian melalui via telepon, tidak usah diangkat teleponnya. Kalau hari ini itu bisa mengganggu konsentrasi bekerja kita, konsentrasi berkeluarga kita hari ini. Ya, jadi apa yang akan terjadi ketika kalian tidak melakukan pembayaran? Untuk aplikasi-aplikasi pinjol ilegal, maka mereka akan melakukan penyebaran data. Waduh, ini serem banget, Bang ya. Enggak ini kalau menurut aku untuk semua teman-teman yang mungkin sudah mendapatkan datanya disebar ke sana dan kemari. Maka fix kalian mendapatkan keberuntungan. Apa sih bang keberuntungannya? Maka hutang pinjol di aplikasi tersebut akan otomatis lunas. Tidak usah dibayar lagi. Loh kenapa seperti itu bang? Karena sudah pasti mereka ini adalah aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Jadi bagaimana Bang dengan aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK? Apakah mereka akan melakukan penyebaran data ketika kita belum mampu melakukan pembayaran? Jawabannya tidak. Dan itu tidak boleh dilakukan semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Kalau seandainya ada bagaimana Bang? Segera laporkan. Kemana Bang? Kepada pihak kepolisian. Kasih tahu sama Pak Polisi bahwasannya yang melakukan penyebaran data ini adalah aplikasi pinjol legal OJK. Setelah itu berikan laporan juga kepada pihak OJK dan AFPI. Setelah itu berikan juga laporan kepada Kemkominfo. Waduh Bang banyak banget ya. Kita punya pekerjaan bagaimana mungkin bisa bekerja kalau hanya melaporkan ini itu segala macam. Hari ini salah satu bentuk usaha kita itu adalah memberikan laporan. Jadi kalau teman-teman yang hari ini sedang panik, yang sedang mendapatkan intimidasi, teror, ancaman, ini itu segala macam. Kalau tidak melapor. Bagaimana mungkin pihak OJK, AFPI, Kominfo dan pihak kepolisian itu tahu bagaimana cara dari aplikasi-aplikasi pinjol baik yang legal ataupun ilegal ini menagih para debitur. Laporkan sebanyak mungkin. Jangan hanya berdiam diri saja. Masalah nanti hasilnya seperti apa akan kita lihat sama-sama. Ya, jadi untuk kalian yang mungkin diancam disebar data tidak perlu merasa panik. Apa yang harus dilakukan bang? Kalian cukup buat status saja di aplikasi WA kalian. Bahwasanya apabila nanti ada yang menggunakan nama saya sebagai pencurian ini tuh segala macam. Maka fix itu dari aplikasi pinjol ilegal. Jelaskan saja seperti itu. Ya jadi jangan lagi merasa malu. Hari ini banyak banget ya. Saudara-saudara kita itu malu kalau seandainya orang lain tahu dia punya hutang. Sebenarnya sih ya kita ini nggak hidup sih. Dari penilaian orang lain kalau kita lapar kita hanya butuh makan kita nggak butuh dengan penilaian orang lain Ya jadi kalau seandainya mereka mengancam akan melakukan penyebaran data kalian beruntung Kalian tidak perlu lagi membayar aplikasi pinjol itu karena sudah pasti itu pinjol ilegal Bang hari ini apa aja sih uh, pinjol legal OJK yang masih memiliki status terdaftar dan berizin Kalian bisa cek di video sebelumnya ya kita pengen kasih tahu bahwasannya hari ini masih ada 102 aplikasi pinjol legal OJK dan kita berharap ya harus segera segera berkurang saja. Dan sepertinya ya, aplikasi-aplikasi pinjol baik yang legal maupun ilegal hari ini caranya masih tetap sama. Cara mereka mengintimidasi dan meneror kalian pasti akan membuat kita panik. Apalagi untuk orang-orang yang mungkin hari ini Belum pernah mendapati masalah seperti ini Sudah pasti ya gerusak-gerusok ini hari ini Sudah pasti akan panik ya kepikiran terus Bahkan katanya banyak yang sedang ke bawah mimpi Jadi nggak usah dipikirkan lah Hari ini kan gue ada bolak-balik ngasih tahu Dari tahun 2019, 2020, 2021, sekarang 2022 Ya sudah hampir 4 tahun berjalan tentang aplikasi pinjol ini dan Alhamdulillah sudah banyak konten kreator dan youtuber-youtuber lain yang juga membahas konsekuensi dan solusi bagaimana cara uh, menyelesaikan semua permasalahan yang hari ini sedang kalian hadapi terkait tentang aplikasi pinjol. Oke jadi kitalah yang harus bisa menyimpulkan setiap permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi Ya, Strategi apa yang akan kalian gunakan ketika kalian bi harus bisa menyelesaikan masalah seperti ini Strategi pertama itu ya kita harus memang tebalkan telinga kita Tegarkan perasaan kita dan jiwa kita ya atas pembicaraan orang lain Dan itu nggak penting dan alhamdulillah hari ini udah banyak masyarakat kita tuh yang paham betul Bahwasannya ini adalah pekerjaan dari aplikasi pinjol ilegal dan Pak Menkopol Hukam Eri, Pak Mahfud MD sudah menginstruksikan. Sudah memberitahukan bahwasannya untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu tidak usah dibayar sekalian. Dan gua sependapat tentang itu. Kenapa seperti itu? Karena memang salah satu cara untuk menutup semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu adalah dengan cara tidak lagi membayar. Apakah mereka akan terkoneksi ke Seliko OJK? Jawabannya tidak Apakah mereka mempunyai debt collector lapangan? Jawabannya juga tidak. Jadi udah cukup aman. Hari ini mereka memiliki kekuatan untuk melakukan penyebaran data dan mempermalukan. Dan kalian tidak perlu merasa malu lagi. Maka fix ya. Ingat untuk kalian yang sudah mendapati datanya disebar di sana kemari, nggak usah dibayar lagi. Itu sudah pasti aplikasi pinjol ilegal. Oke baik ya mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat kembali untuk membakar semangat kawan-kawan yang mungkin sedang padam karena sudah dipermalukan sama aplikasi pinjol. ya Hari ini mudah-mudahan kita bisa segera mengupgrade diri untuk menjadi yang lebih baik lagi dan kita harus menjadi orang kaya. Oke mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.